Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat, Lesti, Lovers, Di lovers, serta listener lovers dimanapun kalian berada. Selamat sore, selamat berjumpa dia bergabung kembali di channel kesayangan kalian, Diva TV, yang akan selalu mengabarkan kabar baik, kabar bahagia seputar idola kesayangan kita, Lesti dan Rizky Villar, tentunya.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 Ada sebuah kabar spesial yang kita dapatkan dari Dokter Siska bersahabat Kita lihat di laman akun Instagram Dokter Siska Ini mengunggah sebuah postingan foto nih bareng Bunda Lesti dan Papa Bilar Insya Allah bahagia banget ya Semoga dukungan semakin banyak nih dari orang-orang baik dan orang-orang hebat Salah satunya Dokter Siska juga nih yang selalu tulus mensupport idola kesayangan kita dan di pasangan ini pun kita salfok dengan kalimat yang diposting oleh Dr. Siska. Neng Lesti Kejora nubagar gelis, terima kasih atas jamuan dan ramah tamahnya. Nuh jika kia, dicontoh masih muda, sukses dan tidak sombong. Itulah kalimat yang dituliskan oleh Dr. Siska. Terbukti kembali persahabat ya, Bunda Lesti Papa Milar. Ini adalah orang baik. Yang sukses dan tidak sombong, persahabat, ya yang kayak gini nih, yang wajib untuk ditiru, kata dokter Siska. Wow, Masya Allah, suatu kebanggaan, suatu kebahagiaan yang kita rasakan. Alhamdulillah, kita juga bangga menjadi bagian dari Leslar Lovers. Postingan ini pun persahabat banyak sekali tentunya di oleh para sahabat Leslar. Yakni dari akun Tenril Tengril, mengatakan sukses semua orang hebat dan sehat selalu. Amin, masya Allah banget ya. Kita doakan mudah-mudahan selalu sehat untuk mereka dan selalu bahagia. Berikutnya, persahabat kita lihat juga nih keunggahan IGSnya Papa Bilar, 47 menit yang lalu nih, emang sebuah postingan. Baby L. aduh makin gemes banget ya. Dan kita juga salvo dengan kalimat yang diposting oleh Papa Bilar set anak gua udah bisa koplo sejak usia bulan Wow, <gimana> ini sih cute banget ya Ada aja kelakuan yang selalu membuat kita ketawa bahagia Kelakuan gasrek pastinya dari seorang Rizky pilar Kita doakan berselamat yang mudah-mudahan BBL juga selalu sehat Dan selalu tentunya bahagia Dan mudah-mudahan juga menjadi anak yang soleh dan menjadi kebanggaan kedua orang tua untuk selanjutnya, persahabat kita lihat juga nih keunggahan terbaru dari Kak Nova Kak Nova ini mengunggah sebuah postingan di IGS-nya Ada sebuah pertanyaan nih kepada Kak Nova Pratiwi Menurut kakak, abang L mirip bunda atau papanya? Tuh, ada pertanyaan soal BBL ya Yang ditanya nih, kira-kira menurut Kak Nova BBL ini mirip papa atau bundanya? Kita lihat jawaban dari Kak Nova Jawaban Kanova, sepertinya perpaduan antara bunda dan papanya ya Mata dan dagunya mirip bundanya, hidung dan mulutnya mirip papanya Tepah persahabat sudah dijawab nih oleh Kanova Kalau BBL ini adalah perpaduan dari bunda dan papanya Masya Allah, kita sebenarnya selalu bahagia sekali mengidolakan Lesti dan bilar dan ke kabar berikutnya, persahabat kita lihat nih ada sebuah unggah spesial juga nih dari L2W, persahabat. Ini ada info sekaligus tentunya himbauan juga untuk warga konoha persahabat kita harus mendukung dengan cara memvoting Venom Leslar, karena fandom Leslar ini persahabat go Asia mewakili Indonesia, Venom Leslar yang selalu membuat kita bangga. Perhatikan di kalimat info yang dituliskan lewat caption oleh L2W dua jam yang lalu masih 14,5 Sekarang kita sudah 15,3 Ayo gas ke 17M Hari ini balas dendam terbaik adalah Dengan prestasi Lesla Low Force Award, Award ya Indonesia ini 15,3 M, dan negara Hong Kong ini 17,4 M. Yuk buktikan kekompakan dari Leslar Lovers. Mudah-mudahan semakin kompak, semakin solid untuk mendukungnya persahabatnya bisa lewat aplikasi Jux nih untuk kalian. Yang belum paham silahkan langsung cek Instagram L2W.id. Kita masih menunggu kejutan lain dan kabar terbaru berikutnya. Jangan kemana-mana total stay tune dan pantengin channel ini. Biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik, terbaru, terupdate dan terhangat berikutnya. Ini dulu informasi di sore hari ini, bagaimana tanggapan kalian Silahkan berkomentar. Peng mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.